Hai, Iya hai, hai, goblok hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Lo ngomong hai, ah, hai, Yo <tuk> <tuk> Selamat datang kembali kembali ke channel Klesipong Selamat datang kembali kembali ke channel Klesipong Saya Riguadimos Mohamad Pamungkas Di konten kali ini gua mau bikin challenge, truth or drink wow. Dan gua disini ga sendiri, gua bakal ditemenin di dua orang orang gila uh, Yang satu kita undang namanya Ado Gantina alias Pablo Escobar <tuk> yeah. wow. Terima kasih Rahman, Rahman. Satu lagi, siapa? Uh, Bang Atta, sehat Bang di Jakarta Aman, uh, aman Oke, okay, dan... Satu lagi uh, Ini orang... Manusia praktik. silver Manusia silver Tukang <laughs> <laughs> <laughs> spako Mereka... This is... Mereka pasti di sini Jadi, kali ini kita mau ngapain? <laughs> mau, mau bikin challenge Challenge bro. Kita, challenge. Challenge. kita so, challenge di sini <laughs> di sini kita udah tulis uh, apa tantangannya tantangannya challenge nya ada bermacam-macam tantangan di sini nanti jadi dikocok kayak Arisan gitu harusnya cewek yang kocok ah, Bisa, ah, beda ah. lagi, iya, beda si lagi. Jon. ah pantes mau lagi dia pertarungan <laughs> <laughs> parah oh, ya lo ada yang punya micet tidak ya, Aston ya. ini ada dan terus ntar aja oh. ntar terjadi Uh, challenge-nya, kita kocok dulu, kocok terus keluar <laughs> Gua jelasin So, jadi kita kocok ini tantangannya ada di sini Yuk. Ini ya, nanti bakal ada tantangan, Kalau yang nggak mau ngelakuin tantangan ini, dia akan minum, minum segelas penuh ini Angkat angkat. Segelas penuh itu Kalian, kalian, kalian udah tahu ini minuman, minuman apa? Jadi bel Cepada <laughs> <laughs> Udah ada di kota gua sebelumnya So, uh, jadi siapa dulu yang ngocok? Suwi, Om Pimpa lah Yuk, Om yuk Oh Om mana bodas kabeh Pakai dadu Pakai dadu Om Om Om Om Nah, Ngocok, <laughs> ya. wow. Tanyi Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bismillah, alam, Bismillah yang masak air biar matang. Sapria ini. Oke apartu. awas tang berenang di kolam berenang guys. Ya. So jadi di sini apartemen ini tuh nggak boleh berenang ya. Karena kita gila-gilaan aja di sini jadi memaksakan. Sekali giliran jam berjam berapa sih? tengah malam barisnya, tengah 12, malam. Jam 12. Ya 12, 12. Oke, okay. cocok lagi berarti. Oh, kita brosuit lah. Oke. Okay. Gila Gila yeah. <laughs> Lebih <laughs> yang parah dong. Buat ya ini nanti ya, Jok. Ya. Yeah. Ini yang parah dong, Chris. Eh, enggak lu mau minum atau ngelakuin ini aja? Lakuin. Oh, lakuin Keren, oh, mantap, Pablo Escobar. Oi, wis wis mau dipirit enggak? pirit <laughs> <laughs> <laughs> masukin es batu ke, ke dalam celana Oh, easy-easy gua, gua, gua masukin nanti-nanti easy, easy, nanti. easy, easy. easy ini, ini gua nih <laughs> <laughs> wow naon anjing, isi kawan jawa, isi kawan bro lagi ya laki laki-laki laki, laki, laki, laki, laki. laki, laki. laki, laki. mana, pria punya selera banget jawa ya, anjing asli <laughs> Jilat pentil, oh, oh, oh. itu berarti mau jilat pentil atau minum? Ini lebih parah, dari Ini langsung langsung dilakuin ini, jilat pentil atau minum? Minum? Ah, berarti. bukanlah. Gila, oh, ya, dia minum, dia pilihan. Ini masih banyak, ya, masih banyak. Ya. Minumlah. minum. Ini harus dihabisin, langsung dihabisin. Kondisi tuan keong, konsultan keong. Konsultan keong, konsultan One Konsultan keong, Oh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ini eh, eh, eh, eh, isi eh, A blok, wacok blok, <tik> iya, <tik> anjing. Telepon cowok nge -gay. bilang gay telepon sekarang. Hmm. Telepon, lu minum. Minum, minum. <tik> gue minum. Minum berarti. oh saya sarap pergaulan deh ini pemabuk parah di sini ya ternyata ya hahaha hahaha hahaha hahaha Isi, isi mere putihnya ya. Beru putihnya pink ledenya sekarang gila. Iya siapa nih ngocok nih? Huh? Dimas. Dimas. Oh Dimas ngocok. Siap. Yang lu yang... ada oh, press lagi ya guys, jadi jadi pakai gua aja. Enggak ya. <laughs> ada aja. Secukup. Si <laughs> <laughs> Makan mah. Pitwirito. Oh, oh enggak. Terus, jeruk, jeruk Akan dikunyah, John. Dikunyah, John. Mau minum atau dikunyah? Ini lagi apa bukan? Mau minum atau dikunyah? Dia harus pilih. Kalau minum terus, berarti bukan lagi Dua. Harus terima tanta. Dua, dua, dua lah. Dikunyah lah. Itu bijinya buang tuh bijinya belum Biji bijinya dua pula. Okay. Wow. Itu rasanya pahit sekarang Biar kuat bilang aja bos Biar kuat bilang aja bos Mau eh, kan mau ini. gantian sama berenang? <laughs> Dekonya apa? Dekonya, dipersi, Dekonya, John. Dekonya Dekonya lah Maksud Dekonya. Dekonya dipegang dulu Kan dikonyinya dua-duanya, John <laughs> <laughs> Aku senang hari ini Ayo disiksa anjing Ayo disiksa hmm. Oke okay dia harus ini guys, selama 10 detik ya malulah ada Ferdian paling kan 10 detik, ya. Okay, 10 detik ya. Okay, ya belum di timer 10 detik, di timer, timer oke okay. hitung aja goblok, hitung aja oh. kita aja, gitu 1 uh, gitu, menit aja ya. lah gimana? 1 detik anjing. menit weh let's go, let's go, let's go 1 dua 2 setengah 3 kamu harus Biasanya, menghabiskan. Iya. Elo itu iya. goblok. 3. Ah, 4. 5. Botokah ini jeruk nipis tukang seblak. Rasanya paling. 7. Belaupat. 9. 9.5. 9.5 berapa? 10. Oke. Ah. Ah. Ah. Bangsat saya ini. yang ah. nah, nah, ini dulu. Oke. <t> Dwell ah. Rasanya gimana, Tanya dulu rasanya. Rasanya gimana? Kalau dicelap angin. Bijina. Urut urut urut urut Uut urut Uut urut Gila kan gue dari tadi aman cu Ini.. Kenentuan Ga aman ya <laughs> Gila gila ini gue.. Gue.. Gila gue ya Wih Anjing pahit Makan Tengah. mie pakai tangan Makan mie tanpa tangan Tanpa tangan jadi mulut. Inilah dulu berarti. Ya. Ya? Itu nanti nanti. Oh itu. gua ya. mau Terserah mau makan minum. atau minum. Gila sih ini. Gua tadi baru selesai makan, Cok. Ya udah minta berarti minum. Minum. Lanjut. Lanjut. Kira kalau enggak kalau minumnya gak habis, habisin yang ini. Kalau oh. kalau airnya gak habis, challenge-nya tetap jalan. Ngocok lagi. Oh, goblok sih kan. Paul oh, makan ini juga goblok. Iya. Uh, for life. Demi ini saya merelakan lambung saya bocor-bocor. Boco <laughs> <susur> <laughs> <laughs> Balik ke warung anjing. Iya. Iya. Ter-ter-ter-ter. <susur> ter <Yeah, yeah. susur> ter Nah, ayo tengok cilok kandinya. Eh, eh, wancu, gak ambil mie, ambil apa? itu tau, goblok. Eh, eh, eh, orang eh, gimana ya? eh, harus api eh, kan eh, eh, eh, ini harus eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Gua pakai tangan sama mie goreng, Cuk. Iya. Ada. Aku ada. Aku tuh alien, oh God. God. <tuk> entar itu mah, entar terakhir-terakhir itu. Aku Tawar suka ini. So, ini. Jadi gua gak habis ini ya, katanya one shot. Si anjing ini malah tawain anjing jadi gua langsung si <tuk> Gak apa. fokus, guys. Ya udah enggak apa-apa gua nanti makan nih Diisi lagi. Pakai meninya pakai kaki. Boleh juga <tuk> tuh. Oke, <tuk> kemar sinilah. Makanya renang dua kali <laughs> ya, Tarum aja yang girek Tolong sih kepo Telepon orang tua <tuk tangan> Lu nge sama Dimas bilang, berarti gitu kan? Wow. <tuk tangan> <tuk tangan> Gila sih lu Marah Oh papa nak lanjutkan nak lanjutkan kisana. Jadi low spec ya, low spec nomornya cu, tutupin lu cu nomornya. Ini ya. nomor, tutupin, ya. Mami, ya. nomor Mama Anwar. Assalamualaikum ah. Ma, Assalam. Ma, apa? Agan mau bilang? Hmm. Jujur. Uh, Agan jujur suka sama cowok. Ah. Ya, jadi sama Dimas teh udah 2 minggu Ya, bobo mah, pacaran Eh kamu ini, ber... kamu ini berdosa banget Gimana lagi ya, tuh mah? Ini... Tapi gimana? Aneh -aneh lah, ya. Terus gimana tuh ma? Iya, terus gimana tuh? Udah, udah suka pisan Alay, mak kok udah di di Rupiah? Ke, <laughs> aku udah, mak udah di Rupiah. Udah mau mempan di Rupiah, Ugi? Udah, udah, udah, udah, kamu udah, udah, udah, udah, udah, Ya udah, tuh. udah, udah, udah, udah, udah, Ya udah nanti ya tuh bilang aja di rumah akan ngobrol. Coba <laughs> Ya, ya. Assalamualaikum. Oi. Iya. Oh, mari ya. <laughs> <laughs> Gila sih, ya mungkin ngomong cukup dong. Tapi mamanya slow, mamanya slow. slow, papanya juga gay juga. Papa, kalau Papa nggak banyak ngomong sih ngomong. Paling Cambuk Iya. Mantap, man, Itu, Mas. lagi langsung, so, sekarang Dimas. <laughs> dimas. Eh. lah. <laughs> oh, Kau mabok lah. Kamu mabok itu. Kamu juga harus dulu kia. <laughs> Wui, Kik kasih tahu John. Ya, Dimas jalan keluar pakai tengkong. Sama cara yang tadi pendek. Hot hotpen hot pan, hot Lebih parah dari berenang. <laughs> siap Oke, okay. kemana jalannya? Mau minum atau mau pakai hot pan? Kalau pikiran orang mah hot pan. Hot pan, hot pan sayu. Hot pan.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 lah, suka atop tempo anjing. Terobos. Bola apa apalah. Aduh, gua ngeri anjing. Mantan yang terakhir kali ya. Yang bahayaan eh, lah, jara. Di jara Masih ada kontaknya? Masih lah. Oh. Anak itu pernah menyayangi kita. iya iya iya. Pokoknya dia udah tidur. Muncu. So, jadi ini gua buka-bukan -buka aja ini sila kelihatan yang mana tuh? halo? halo? halo? lo ngapain? lagi scroll tiktok Dimana? di mana? di kosana tuh aku Mata -mata. aku mau balikan aja sama kamu gimana? hah? mau balikan aja sama kamu kenapa kamu? joo? hah? Kenapa? Serius. masih sayang. Kontul. Hah? Enggak nih. Oh. Enggak. Nanti bilang dia prank, enggak nyesel. Ya udah nanti ngobrolin aja langsung kali ya. Ya udah nanti ngobrol aja langsung. yaudah, Assalamualaikum. Udah dulu, Atau ya? Oi. Dia itu antara mau Ada dan engga. Berarti pulang dari sini. Oh, wow, wow. kalau wei! Ini grup hey, jangan hey, diperkenalkan hey. bercanda! Woii! Hey. Hey. Hey, Kau wei! Cantai, bos! Nah. Baterai tinggal 2. Berarti pulangnya langsung ke kosan. Oh ini udah. Berarti lu, ini terakhir. Kan, ini pertanyaan dari 10. Pakaranji gak arah Satu Cocok lagi lah Eh, mobilan lagi lah Oh ya udah oh, Yang yaudah. terakhir atau yang pertama nih Eh, ya, terakhir pertama tahun Yang ngocoknya Oh yang Yang kabur pertama Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Bingung Oke tuh John? nya kiri Pakai boxer keliling koridor. Hapus. Kiri, bagus Mampus. Oh. Kalau Pol oh, enggak puljan, enggak tadinya. Pul <tuk> udah kayak ereng ya minumnya. So jadi kita lakuin dulu yang dia berenang. Bernang. Berenang. Berenang. Keluar pakai tank top. Oke. Okay. Pakai tank top. Mi. <laughs> Ini orang tua udah gay, udah gay. Bahkan jeruk udah. Oh es batu gua Gua es batu sekarang berarti. Oke. Okay. Jalan koridor pakai boxer. Gua masukin es batu sama makan mie, co Es batu! Gila, gila, gila, gila Mana ya es batu ini, Anci? Bentar, kan? Oh, ada, ada, ada Ayo, oh, lanjut gini tuh, oh, Anci Hahaha Kastron banget Tuhan, Anci Coba, soalnya Woi Wah, goblok sih ini Baras sih ini Bebas sudah siap Nah, banyak Ada lagi ya, ada lagi nggak? Nggak ada, oh, nggak ada Oke Aku pilih hmm. yang mana nih? Semuanya aja, Jon Jangan, satu-satu dulu aja biar dingin, Jon Gila, gila, gila Ini sorot, Oh Jon, ini sorotnya doang, goblok Iya, gue kan? Buka dulu, Jon <tuk> <tuk> Berapa menit nih? <tuk> Seca secair, secair ngegewan, Jin Ini semuanya Jangan dipegang Jangan dipegang Awaa Duduk Awaa Jangan dipegang kan Jon Iya ga Seragi kita ini pegang aja ini Lu ngelakuin ini goblok kita ke bawah anjing Oke Kalian lu kan pakai boxer Berenang di kolam renang. Enggak, lah anjing Tengtop mana tengtop? Tengtop mana tengtop Jon Oh, tengtop dulu Tau jadi Mereka ini Mereka ini Aduh anjing Aduh anjing Uu uh, seksi kamu, open bio aja di sini lagi lagi lagi lah. Ini mereka ini nge ngajek bener-bener anjing. <tik> iya di di di tengah. Oh. oh shit. Jadi ini kita udah siapin tank topnya. Ya? Gak tau ini punya emaknya kali. Buh ya? <tik> mantap punya emaknya sekali. Punya emaknya kali ya. Belakangnya belakang, belakangnya belakangnya. Oh, uh, encorak botak, sama sutra. Cepit-cepit, cepit-cepit, cepit ading. Oh. Ya udah, ya udah, Langsung ke koridor. Hei, ai naon sih itu? Keliling make okay, ieu mana? ka hareup kan, jalan raya. Eh, ke parkiran, ke parkiran. Parkiran hmm. lah. So <gkok> jadi dia mereka ini ini yang pakai boxer keliling, dia pakai tank top. Jadi gue menyaksikan mereka dulu aja. Ini yang berkeliling. Oh, lu, saya berenang. Lu, lu juga. Emok serius. Ya? Oh ya udah ya. Kan berenang. Saya maju keliling, keliling-keliling lagi. So Kek jadi wadah. kita tunggu aja langsung ke bawah. Mas ini. Nah, iya jalan. Iya <laughs> lagi-lagi. Iya jalan John dia suruh makan Coba semuanya coba. Ya coba jadi-jadian. bisa isi banget 150 dapet enggak? hahahaha hahahaha hahahaha emoji hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha eh panggil lu co aduh eh boy boy boy tadi kita disemperin satpam gua pas keluar uh, keluar dari unit ee.. Uh, mau ke jalan <tuk> di, di, di, di tuker dipanggil sama satpam <tuk> gak boleh ada kamera harus ada izin dulu jadi dia pak jadi, jadi harus... kita maksain, kita maksain buat, tanpa perizinan so no, so no, ambil jadi, maju harusnya izin dulu tadi ya harusnya, Kita lupa lupa. harusnya izin dulu tapi, uh, karena kita goblok aja karena kita goblok, jadi kita mungkin ke jalan aja langsung turun ke jalan dah ya, sorry ya, sorry sorry, sorry banget so ini sorry, sorry, sorry, sorry. <laughs> jadi, lo ngomong lah, goblok dah. jatuh kan <laughs> kok main cumi atau gimik gimik gimik gimik gimik gimik gimik gimik gimik gimik gimik gimik gimik Tidak Pisang gak? <tip> pisangnya yang panjang <tip> <mess4> Itu ada pisangnya Jon gitu di atas Oh iya Kurang gede Jon <tip> <tip> Mau yang gede Jon Si masnya Jon Eh <tip> <tip> <tip> uh, mas, lima retabak dong Ini <tip> lagi nonton PUBG ya <tip> Winner winner chicken dinner <tip> Eh uh, aku pengen martabak apa ya? Martabak corona ah. <laughs> <laughs> martabak vaksin boleh. Eh. Uh, hmm. Martabak pisang susu aja deh. Iya. Yeah. Kan punya susu, pisang susunya yang gede. Susu yang gede. Yang anjing ngeli goblok. Jumahnya kalian. Mas ini ada martabak telur bebek. Bebeknya mana mas? Bebek. Ada oh, bebek. Juga. Oh bebeknya? Telurnya aja John. Gak ada bebeknya John. Oh jadi di sini cuma ada telurnya aja bebeknya enggak ada. Bebeknya Ya udah, saya pesen pisang susu aja ya. Pisangnya yang gede, yang dong berapa? dua puluh ribu, dua okay. uh, ini uangnya sini ya. ya. Uh, mas tangier okay. boleh cium bibinya nggak? <lip> <meng> cium kening. cium kening aja. <lip> mas, apa, cium. boleh <lip> sekali aja. <lip> nah, Tidak, nah, nah, nah, dana, ya? <lip> jadi ya. ini challenge nya gue ambil makanan aja ya, karena gue gak kuat minum. Gimana? Saya mengembangkan pakai tangan Pake kartu Makan-makan <laughs> kayak anjing aja Anjing gimana ya anjing Come on Rex Wah. Hancur kan. Gini, jadi uh, dia kan challenge-nya apa namanya? berenang. Ber Sekarang udah jam 12 malam. Karena nggak boleh berenang. Enggak boleh berenang. Karena corona juga ini sebenarnya. Sudah malam juga nggak boleh. Karena ada hantu banyak. <tuk> Enggak <tuk> <tuk> <tuk> tadi satu tam satu agak ribet juga sih. Uh, kita udah, apa namanya, sembunyi-sembunyi juga tetap ketahuan karena ada CCTV Nggak bisa, nggak bisa dia, challenge-nya berenang, nggak bisa banget, nggak bisa banget, nggak bisa banget. Jadi, uh, jadi kita ganti challenge-nya, kita mandiin dia di balkon. balkon. Sam, uh, samponya pakai sunlight. <lain> Boleh tuh <lain> Oke, okay. oke, okay. mandiannya anjing ya, kalau di mandiannya anjing. Anjing mah ya di <lain> Kondisian anjing, anjing. Astaghfirullah, <tuh> itu mah, itu mah, kan anjing, ini ceritanya so, langsung aja kita telanjangin, guys. Let's go, prank sampatnya. Siap, siap, siap, anjing siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, ya, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, Mande, anjing. Ini mandi mandi. Jangan di sana. Sunlight, <tus> ya anjing like sana. Yeah, lebih nah, ini cuci-cuci piring. <tus> Cipiring. <All Buk>, <tus> like. di sana. Gosok gosok. Gosok. Gosok, goblok anjing sampuan-sampuan Sok apa nih panon? itu sampuan-sampuan, gesek sampuan. buruknya nah, itu di kesalahan Akem nah kalau sepanan goblok hahaha iya, bagus mm. anjing, ay, sikat-sikat kiri iya mm -mm. yeah. Itu, itu kosok kosong dulu John, belakang Bersambung. dulu John belakang-belakang, belakang, belakang, belakang, belakang, bersih anti corona ah, sok anjing, kamu <tuk> oh harus mengikuti perpantau kesehatan iya, <tuk> yeah. by the way ini air ngalirnya ke, ke ini, ke posapan ke posapan langsung ke posapan, langsung ke kamu ngalir ke posapan, pal Pulang-pulang teuing. monitor, Ya. Oke, jadi di situ. Eh, uh, Sorry ya challenge uh, si Pablo tadi renangnya berenangin berenangnya nggak berenang nggak gak gak apa namanya? bro gak boleh nggak boleh sama security sama pihak apartemen karena udah malam juga takut ganggu warga warga ini sini yang lagi open Beo <laughs> so <laughs> jadi gua nggak dapet ah? yang berat berat gila sih gila. jumlah channel cersiksa bos cersiksa bos si <laughs> ngonji <laughs> <laughs> Yaudah, yaudah, thank Eh uh, buat semuanya Jangan lupa juga uh, follow Instagram gue di kelas Pengusir Sama kain nama Youtube Dan ga usah, ga usah, udah banyak Ooooooh Anjing Tunggu aja konten kita selanjutnya Kalian boleh request konten apa aja, komen di bawah Thank you, thank you so much Bye, Bye.